Terakhir, kita cevoinnya di Kopi Klotok Menore Itu kopinya benar, benar enak Udah kopinya enak banget uh, sip, sip. Okay. Nah, jadi tadi habis kerja sama bulan Gurimlo Go! kita ada di buru-buru, jadi ya, kerja, walaupun kerja merpatinya tetap bawa, jadi jadi apa on nanya, uh, tetap tetap kita sayang sama hewan kita kemana-mana diajak gitu loh, asik ya. ini tadi acaranya ada apa, Wulan Gritno sekali. Hei, panggil tuh, dipanggil. Jangan sampai keburu bocor, mantap! nah, ini ada temen yang mau pakai topiku sama jaketku nyambahin kita coba gimana dia bakal nurut nggak sama temenku itu ya, kita coba ya aku ini ya? ya, ah nggak berak kan? nggak berak, nggak kan? <tuk> berak oh, no, tidak, tidak, tidak berak nggak no, no, no, no. wajar ya? eh, <tuk> nah, nah, hey, seru ya? Ya. Ya. Ya. Ya. aja pegang Ya. Ya. Ya. Ya. aja aja pegang Ya. pegang Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. gini nah Jo. Jo. Oh. Ternyata ternyata dia milih aku tetap. Tapi dia mau dipanggil. Siapa namanya Jo, namanya Jo. Wow. 15 itu 30 anjir 1 2 3 mas <laughs> mas gimana? Ayy. gimana? Ah, soalnya enak sih enak harus kenalan dulu soalnya ini kalau nggak kenal nggak bakal tahu siapa kita iya betul anjir ya. topi. ya. yang benar eksperimen kedua. terbang gimana mas? panggil panggil, ayu, jum, taruh banget nanti tinggal pertama jaket ke terus kedua dia mulai pengenalan dari uh, wajah pelan-pelan wajah tolong men tangan dulu ayo Jo lihat borobudurnya Jo belakang itu loh mau liat enggak? kamu lihat gak? itu apa itu? itu candi itu loh. itu candi borobudur itu loh. Jangan berak, loh! Tuh, lihat! Panggil tuh, dipanggil. minum dulu ya buat cucu karena dia haus harus, harus minum dulu yuk minum yuk minum? waduh Nah, gotcha. Ya, anu apa namanya? Keliling-keliling terus ini. Cuman aku panggil karena aku takut hilang tanya pohon tuh. Ya lagi aja. Go, go. buat kamera? Uh -uh. buat kamera uh -uh. Uh -uh. terus mulai melombongin ya? Uh -uh. eh eh eh emang mulai diwasa diwasa, Di ya? Ece, ya, <laughs> mas, aku, Mami, cuman, ya mas. Tadi kita habis nerbangin Merpati karena aku habis kerja sama Mbak Bulan tuh. Mbak Bulan Britno di situ. Nah. nah. jadi tadi habis kerja sama Mbak Bulan Britno, lanjut main merpati. Go. Yo! Yo! Yo! Seru kan? Seru kan? Jadi, kita terbang bareng Mbak ulan guritnon di Borobudur. Ya. Oke, segitu aja. Jadi, ini aku selesai kerja, video dokumentasi acara orang sepedaan, tapi habis itu langsung main sama memperpati di Borobudur, seru banget. Dimanapun kita harus senang-senang kerja sambil senang-senang. Oke, sampai ketemu di lain waktu ya. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe ya! Da Terus terakhir kita checkpointnya di uh, kopi, apa Rotok itu namanya? Menore. ya Kopi kelotok menore itu kopinya benar-benar enak, udah kopinya enak banget, pemandangannya cantik banget, istirahat sejenak, lanjut lagi sampai finish finish.